Hmm. Jam berapa masuk duhurnya? Duhur jam berapa masuk? Ya, yeah. Silas lima satu. Bisa diundur, diundur sampai jam dua atau jam berapa? <laughs> Diundurnya jam berapa? Kira-kira? Oh, sampai jam dua belas ya, Insya Allah. Taib. Kemudian tes. Ya kemudian untuk eh, apa pertanyaan ditulis saja jadi nanti ditulis di kertas eh, nanti di akhir pembahasan kita Insya Allah akan kita ada tanya jawab ya baik <tuh> ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama berkumpul di masjid ini untuk pembahasan kajian ya e, tentang masalah utang judulnya apa? apa judulnya? bahaya bahaya tidak melunasi utang, iya gitu jadi pembahasan ini penting karena saya yakin di antara kita sudah pernah berhutang atau berpengalaman berhutang. Nah ini. ini kita lihat bagaimana orang yang mau berhutang, insya Allah uh, itu akan melakukan segala macam cara supaya dia bisa diberikan utang. Ya, Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna, tidak ada sebuah amalan-amalan kegiatan yang disia-siakan. Sampai dalam masalah memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara, apakah dengan meminjamkan uang atau meminjamkan barang dan lain sebagainya, itu dianggap di dalam Islam sebagai satu di antara bentuk ibadah, satu di antara bentuk ibadah. Dan uh, hutang itu, insya Allah, tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah saya tidak mengurangi harta, apalagi menghutangkan yang. Di mana uang yang kita pinjamkan akan kembali lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kosodakotun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, namun terkadang orang yang memberikan utang ini harap-harap cemas. Orang yang memberikan utang itu harap-harap cemas. Dia khawatir kalau uang yang diutangkan kepada orang lain itu tidak tidak kembali. Dan sering terjadi seperti itu. Awalnya dia adalah sahabat yang dekat dan mereka saling mengutangi kalau misalnya ada saudaranya butuh uang. Tapi setelah sang saudara memberikan utang kepada saudaranya yang lain ternyata tidak dibayar-bayar sampai berapa tahun tidak dibayar-bayar. Nah ini kemudian terjadi kerenggangan di antaranya. Di antara mereka, padahal persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat besar. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan dua orang ya, supaya mereka saling bersaudara maka kalian tidak akan mampu untuk melakukannya ini menunjukkan persaudaraan itu sebuah uh, sebuah perkara yang sangat besar sekali nilainya di dalam islam, tapi kadang dirusak oleh sekedar masalah utang sekedar masalah apa? utang, ya, baik jadi seperti itu yang terjadi ya, padahal di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar ketika kita mau membantu saudara kita untuk untuk mengutangi dia, meminjamkan uang kepada dia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kullu Setiap bentuk utang piutang itu adalah sedekah. Setiap utang piutang sedekah. Ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tibrani. Jadi kata Nabi Allah Wasallam ya, Setiap bentuk utang piutang itu adalah sedekah. Atau setiap seorang mengutangkan seseorang dengan apa yang diutangkan maka itu adalah adalah sedekah. Adalah sedekah. Ya, taib. Nah, kemudian Nabi salatu Wasallam menyebutkan. Nabi asalam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni juga kata Nabi Wasallam bahwa uh, ada apa seseorang yang ketika dia masuk surga kemudian dia melihat di apa namanya di salah satu pintu surga itu ada tulisan as-sadaqatu bi ashri amsalihah sedekah akan mendapatkan uh, nilai dengan 10 kali lipat dari yang dia sedekahkan. Jadi kalau dia menyedekahkan sesuatu, maka dia akan dapat pahala 10 kali lipat dari apa yang disedekahkan. Walqardhu bi, -thamani, bi thamaniyata asyarah. Adapun utang akan mendapatkan lipatan pahala sebanyak 18 kali lipat. 18 kali lipat. Berarti utang itu pahalanya lebih apa? Lebih besar. Subhanallah. Karena itu tadi orang utang itu ya beresiko juga ya. Kadang sebagian orang ketika diutangi ya itu tadi. Tidak kembali. Makanya ini ada ada keutamaan yang yang sangat besar di dalam agama kita kepada orang yang memberikan utang. Karena ini salah satu bentuk dari membantu saudara kita. Allahu fi awni al-abdi maka al fi akhi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam muslim. Nabi SAW bersabda Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong atau membantu saudaranya. Jadi utang itu adalah bentuk membantu saudara kita. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda man angdara ya ma'siran barang siapa yang memberikan apa namanya tenggang waktu pelunasan bagi orang yang berhutang. Ya taib dia memberikan tenggang waktu terhadap orang yang mau membayar utang. Kesulitan dia bayar utang, dia bilang, "Eh, jangan ini kita bayar dulu, nanti pi. Pekan depan ya?" Setelah pekan depan masih kesulitan, ndak apa-apa. Pekan depannya lagi, jadi dia memberikan kemudahan tersebut ya, atau dia wabah atau dia bebaskan, tidak usah kamu bayar utangmu. Ya, tidak apa-apa. Saya kasih utang kamu kemarin sepuluh ribu,jamin dibayar. Terlebih dahulu sedikit ya. Ya, jadi dia membebaskan utang tersebut. Maka katanya, kata Nabi AS, e Allah S.W.T. Adalah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia naungan. Fidilhi dengan naungannya, Yaumalakhir, Yaumalakhirilailadillu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita merasa bahwa kita punya uang ada orang utang dan benar-benar ini bukan karena bukan karena gimmick bukan karena apa namanya uh, dia bohong gitu kan benar-benar dia tidak mampu bayar utang sampaikan kepada dia saya bebaskan utang kamu, shalal, Besok utang lagi ya, <laughs> itu masya Allah ada nggak yang seperti itu, shalal ada ya, nah itu luar biasa pahalanya dia tahu pahalanya atau tidak dia akan dapat pahala itu apa pahalanya? Akan dapat naungan pada hari yang pada hari itu tidak ada naungan. Pada hari itu tidak ada, tidak naungan. Oleh karena itu maka ini perkara yang luar biasa sekali. Tapi, tapi di sisi lain ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dalam kondisi dia kesulitan dia memanfaatkan orang-orang yang baik untuk dia pinjami uang. Dengan niat memang dia tidak mau kembalikan Nah ini ada orang tertentu seperti itu ya. Atau dia ingin mengelabui orang yang dia utangi tadi Sehingga tentunya Di dalam agama kita Ada aturan-aturan yang harus diperhatikan Yang harus diperhatikan Di antaranya adalah Disarankan kita untuk mencatat kalau Ketika terjadi utang piutang Sedikit atau banyak tetap dicatat Karena sering terjadi clash ya Perbedaan pendapat Antara orang yang berhutang dan orang yang diutangi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 282 kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhal ladina amanu wahai orang-orang yang beriman ida tayat ida yang tumbid bidainin apabila kalian uh, apa namanya memberikan utang, ya memberikan utang bermuamalah. Ya, dengan memberikan utang. Taib aja ajalim sama pada sampai waktu tertentu. Waqtubuh, maka hendaklah kalian mencatatnya. Kalian men mencatatnya. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu perkara yang penting diperhatikan. Ya, kadang dia mau bayar utang. Tapi dia bilang utang saya cuma 200 juta. Terus yang diutangi bilang, "Enggak, utang kamu 200 juta 50.000." Nah, misalnya Ah tidak, utang saya 200 juta. Akhirnya terjadi clash. Terjadi clash. Terjadilah masalah di antara keduanya. Tayib. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, karena waktu kita tidak panjang, tentunya kita enggak akan akan sulit membahas tentang bagaimana fikih utang piutang, tapi di sini kita akan membahas bagaimana bahayanya orang-orang yang tadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang-orang yang berhutang tapi kemudian eh, dia tidak mau atau enggan untuk melunasinya, apa bahayanya orang yang berhutang, kemudian enggan untuk melunasinya pertama hal yang harus kita pahami ini kita bicara pada sisi orang yang utang pada sisi orang yang memberikan utang, kita sudah sebutkan sebagiannya tadi, bahwa dia punya keutamaan makanya jangan malas untuk memberikan utang, kalau kita mampu, nggak apa-apa dipinjami aja, kalau kita mampu Ya, kalau kita mampu kita pinjami. Tapi itu kita tidak akan sorot terlalu jauh. Yang kita mau sorot adalah orang-orang yang berhutang, lalu kemudian dia malas untuk membayar utang, atau dia tidak mau bahkan sengaja untuk tidak membayar membayar utangnya. Ya, yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa uh, Islam memuji orang-orang yang Terbebas dari utang. Kalau bisa, kita tidak berhutang, jangan berhutang. Ya, kalau bisa, tidak berhutang, jangan berhutang. Kenapa mau berhutang? Padahal kita bisa tidak berhutang. Ini menjadi kebiasaan kita. Apalagi kalau ada warung dekat rumah, ya sengaja memang dia tidak bawa uang. Padahal dia punya uang sebenarnya, sengaja dia tidak bawa uang untuk berhutang. Jadi nanti akan jadi kebiasaan. Apalagi kalau datang tukang kredit, masya Allah, dikeroyok sama ibu-ibu, ya berhutang semua. Padahal kalau dia mau beli dia bisa. Dia orang kaya, dia punya uang. Kalau dia mau beli, masa ember saja harus diutang, coba. Dan itu terjadi, masya Allah, terjadi benar. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang buruk di tengah masyarakat kita. Hal yang dia bisa beli dia utang. Ya, bahkan ada sebagian orang begini, mikirnya. Sebenarnya kalau dia mau beli mobil misalnya, dia bisa beli mobil. Tapi kenapa dia ambil kredit, dia utang? apalagi kreditnya dengan cara ri, riba kenapa dia lakukan itu coba padahal dia ada uang dia berpikir supaya uang yang dia mau pakai beli mobil tadi dia bisa putar keuntungannya untuk bayar utang, nah ini sebuah pemahaman atau sebuah prinsip yang keliru kalau kita bisa bayar bayar, Tidak usah berhutang nanti setelah itu cari uang lagi insya Allah, kalau kita belum mampu beli, jangan dibeli Ya, kita belum sudah punya mobil, belum lama mobil dipakai mau ganti lagi, nah akhirnya berhutang lagi. Mau ganti lagi berhutang lagi, terutama yang yang senang dengan apa namanya? E, ambil uang-uang apa rumah-rumah apa namanya? kreditan, rumah apa namanya? KPR ya atau apa semua ya? Nah, itu. Baik. Nabi alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dari Sauban Nabi Allah alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Syekh Muhammad Nasrudin Al Albani mengatakan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruh, man ruhul jasada." Ya, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya. Berarti apa? Kalau ruh berpisah dengan jasad, meninggal. Nah, itu maksudnya. Barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, Wahwa bariun min salatin. Kemudian dia terlepas diri, berlepas diri dari tiga perkara. Siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, lalu dia berlepas diri dari tiga perkara, dahhol al jannah, maka orang itu akan masuk surga. Yang pertama, min min kibri dari sifat sombong. Ini yang pertama. Sifat sombong, orang sombong tak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mizqal dzarratin min kibr. Dalam hadis Muslim disebutkan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil biji zarah dari sifat sombong. Hati-hati sombong. Iblis juga keluar di surga gara-gara gara-gara apa? Sombong. Padahal dia sudah di surga. Nah, kita belum masuk surga punya sombong, punya sifat sombong, sulit masuk surga. Hati-hati. Ikhwan dan akhwat sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, seorang akan masuk ke dalam surga jika terlepas dari yang kedua al gulul. Gulul itu berkhianat. Gulul, khianat. Ya. Kemudian yang ketiga Waddaini dan utang. Makanya yang masih ada utangnya cepat lunasi. Sebentar di luar dilunasi. Kalau yang masih berutangnya cepat dilunasi. Kalau dia ada uang, kadang kita kan ada uang, tapi malas menyelesaikan utang. Padahal, kalau seseorang meninggal dunia terbebas dari utang, kata Nabi dah jannah dia akan masuk surga. Jadi salah satu penghalang orang masuk surga adalah hutang. Ya, salah satu penghalang orang masuk surga adalah hutang. Tapi kemudian sebaliknya orang yang meninggal dunia Lalu dia masih membawa utang ya akan mendapat yang sebaliknya. Kebaikan-kebaikan dia akan jadi ganti dari utangnya tadi. Berapa kebaikan kita? Masih kurang. Masih banyak kejelekan yang kita lakukan daripada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man mata walaihi wa dinarun au dirhamun barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih punya utang satu dinar atau satu dirham, satu kepeng, satu kepeng itu satu satu perak ya, satu satu dinar atau satu dirham, dinar uang emas, dirham uang perak, ya. Dia punya satu biji dirham, satu biji dinar utang. Kau dia minhasana maka uh, hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat. Jadi kebaikan kita diambil untuk melunasi, melunasi, melunasi hutang. Sebenarnya, masya Allah, kalau misalnya utang kita tidak dibayar, misalnya, misalnya utang kita tidak dibayar, maka di akhirat kita beruntung. Kita kehilangan uang 100 juta. Itu 100 juta sedikit, ya? Yeah dibanding dengan nanti di akhirat kalau itu uang seratus juta dia tidak bayarkan kita bisa menuntut orang yang berhutang tadi kita bisa tuntut dia apa tuntutannya kita mengambil hak kita dengan cara kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada kita jadi kebaikan kita yang tanya sedikit bertambah jadi sebenarnya ketika ada orang berhutang ditagih oleh orang yang yang mengutangi itu sebenarnya mau menolong dia membantu dia supaya dia tidak dapat kejelekan nanti di akhirat. Kita kalau ada orang menagih utang malah kita lari sembunyi. Ah, oh, ada debt collector lagi. Lari lagi. Bilang yang saya tidak ada. Sembunyilah dia di balik gorden, kelihatan kakinya. Coba. Kita malah lari paralel dengan dia menagih, berarti apa itu tadi? Dia mau bantu kita supaya selamat dari apa? Utang. Jadi sebenarnya orang yang menagih itu mau menolong kita. Kata Nabi unsur ahokadholiman au madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan mendolimi atau dalam keadaan didolimi. Nah ini kalau orang berhutang tidak mau bayar utang Berarti dia kondisinya apa? Didolimi atau mendolimi? Hah? Orang yang utang tidak mau bayar utang Mendolimi atau didolimi? Hah? Mendolimi. Saya ulang lagi. Orang, pu orang punya hutang. Ada hutangnya dia. Tapi dia tidak mau bayar. Berarti dia sedang mendolimi orang atau sedang didolimi? Mendolimi orang dia. Tapi dia merasa didolimi. Jadi kalau ada penagih datang, dia merasa didolimi. Gitu. Sampai mungkin lapor polisi pak, saya didolimi pak, saya ditagih terus, saya diteror. Padahal dia yang punya utang. Jadi ada, saya lihat sebuah gambaran, tidak saya, saya, saya sampaikan tadi ya kalau orang masalah utang ini. Ketika orang berhutang, itu sujud-sujud minta uang sama kita. Tapi ketika pas menagih, kita yang sujud-sujud minta supaya dia bayar. Terbalik kondisinya. Masya Allah ya. Jadi, barakallahu fikum. Ya, ini luar biasa. Jadi apa tadi? Orang yang meninggal, lalu dia punya utang satu dinar atau satu dirham. Dia belum bayar, maka utangnya tadi akan dibayar dengan apa? Dengan apa tadi? min hasanatihi akan dibayar dengan kebaikan-kebaikannya. لَيْسَ ثَمَّا دِنَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ dan di akhirat sana tidak ada dinar, tidak ada dirham berarti bayarnya dengan sesuatu yang lain, yaitu kebaikan rugi kita kebaikan yang kita dapatkan di akhirat itu dunia dan seisinya kalah rugi kita satu dinar utang kita dibayar dengan sebuah kebaikan rugi kita, rugi besar makanya ikhwan dan akhwat Bayar utang tak? Bayar cepat utangnya. Semampunya dia bayar. Kalau misalnya dia tidak bayar bisa langsung bayar langsung. Bayar sedikit-sedikit. Bayar sedikit, sedikit. Ya. Dan Imam Ibn Majah ketika menyebutkan hadis ini, dia meletakkan hadis ini dalam bab peringatan keras mengenai utang. Dia sebutkan dalam bab itu. Nah, itulah keadaan orang yang meninggal. Tidak sempat melunasi utangnya. Makanya kalau kita ada orang tua, ada utang, kita bantu untuk melunasi. Sebagai ahli waris, kita bantu untuk untuk melunasinya. Untuk melunasinya. Baik. Ini masya Allah. Nah, kemudian. Yang kedua. Hadis yang kedua kaitan dengan bahaya orang yang berhutang. Yang tidak mau bayar. Berhutang. Boleh atau tidak? Boleh atau enggak kita utang boleh kalau kita butuh kita utang boleh ya yang bahaya adalah ketika kita utang kita nggak bisa bayar makanya jangan bergaya hidup mewah yang kita tidak mampu jadi ya, sebenarnya hidup itu murah yang mahal itu apa gayanya iya gengsinya ya dia belum mampu beli ini dia beli ini tapi utang semua di rumahnya utang semua rumahnya cicil motornya cicil, mobilnya cicil jadi jangan terlalu heran lihat orang ada semuanya dia punya kadang-kadang itu semua belum ada yang lunas ya tiap hari dia pusing mikirkan utangnya baik setiap tanggal muda penagihan hutang, dia sakit duluan ya kan, karena banyak orang menagih dia ala kulihah hati-hati ini terutama para pedagang, para pedagang kan begini mikirnya tiap hari saya dapat uang, kalau saya jualan, tiap hari saya dapat uang saya yakin saya bisa bayar utang itu kan pikiran dia tapi setelah dia berhutang kemudian dagangannya pun berantakan tidak seperti yang diharapkan akhirnya dia kesulitan membayar utang jadi cara yang paling bagus ketika kita ada sesuatu yang ingin kita beli maka beli secara apa? secara kontan, cash walaupun utang itu boleh tapi beli secara apa? secara cash ya. apalagi kalau utangnya di tempat-tempat yang di situ ada riba di situ ada riba, lain utangnya, lain yang dibayar. Pembayarannya lebih dari utangnya. Ini lebih bahaya lagi. Ya, ini lebih bahaya lagi. Tapi kemudian barakallahu fikum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, e, Nabi saw bersabda hadis ini dari Abu Hurairah kata Nabi, nafsul mukmini Mu'allaqatun bidainihi Jiwa seorang mukmin Itu tergantung Bergantung dengan utangnya Mu'allaqatun uh, mu Itu bergantung dengan utangnya Hatta yukbo anhu Sampai utangnya tadi dilunasi Ya seorang mukmin Jiwanya Itu bergantung tergantung Ya Sampai utangnya dilunasi Kata Imam Al-Iraqi beliau mengatakan bahawa urusan dia masih digantung masih menggantung. Ya, tidak ada hukuman bagi orang tersebut, yaitu dia bisa ditentukan apabila dia apa dia belum bisa ditentukan apakah dia selamat atau dia binasa sampai dia melunasi utangnya. Makanya orang meninggal itu tetap ada kewajiban untuk melunasi utang sehingga salah satu dari perkara yang diperhatikan ketika orang meninggal sebelum bagi-bagi warisan adalah melihat apakah orang yang meninggal tadi punya utang kalau dia punya utang dikeluarkan dulu hartanya untuk membayar utang sampai ada sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau dia punya uang lebih dan orang tersebut belum pernah naik haji belum pernah mekah naik haji, belum pernah nunukin ibadah haji dan dia punya uang yang cukup untuk itu. Maka anaknya yang menunaikan haji untuk orang tuanya. Dikeluarkan dulu. Sebelum dibagi warisan. Karena ini dianggap sebagai utang. Utang kepada manusia harus dibayar. Maka utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Itu menurut sebagian para ulama. Jadi dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Dia mampu hartanya. Maka siapa yang menaikan haji ketika orang tuanya sudah meninggal? Ahli warisnya. Sebelum dibagi warisannya di keluarkan dulu untuk menunaikan ibadah haji itu tapa hutang itu luar biasa sekali bahayanya kalau kita tidak memperhatikannya ya apalagi orang yang memang sengaja tidak mau bayar utang sebenarnya dia bisa dan ini banyak diantara kita Ih, kalau ini dibayarkan utang bagaimana mi sebentar ini tidak bisa traktir teman hal-hal ah. yang nggak penting tidak penting tapi dia pertahankan hartanya yang penting dia tidak bayar utang Coba berapa banyak orang seperti itu yang paling sering adalah itu saya katakan tadi para pedagang, orang-orang yang setiap hari dapat uang dia yakin, wah saya bisa cicil motor ini uang saya tiap hari segini saya dapat kalau dikali satu bulan segini belanja segini mas, ya tidak apa apalah tiap hari makan kerupuk ya Nah, yang penting bisa beli motor akhirnya dia beli motor Pas dia beli motor, satu bulan, oke okay, lancar, dua bulan lancar, tiga bulan lancar, ah bulan keempat mulai bisnisnya mulai berantakan, pemasukannya mulai berkurang, ah, mulai berpikir di situ dari mana dia bisa dapat uang untuk melunasi, kalau tidak dilunasi motor ditarik, dia kena banyak di situ selain dia masuk dalam sistem riba, ya sistem riba dengan ada pembayaran lebih dari utangnya ketika dia harus didenda. Dia nggak mau begitu sehingga dia, saya nggak mau didenda. Tapi di sisi lain, uang untuk bayar nggak ada. Karena bisnisnya mulai goyang. Makanya jangan bergampangan untuk seperti itu. Ya, sama dengan kita arisan. Lihat-lihat ke arisan. Kemampuan tak berapa. Sekarang betul, kita mampu misalnya satu bulan satu juta. Tapi apakah bulan depan masih begitu? Bulan depannya lagi masih begitu. Kan belum tentu. Ini terkhusus untuk ibu-ibu ini ya. Kalau pilih-pilih arisan, jangan... Sok mau pilih yang tinggi-tinggi kemudian kita tidak mampu bulan ini oke okay, bisa bulan ini bisa Apa, apalagi suami kita dapat gajinya tidak tetap hari ini dapat satu gunung besok dapat satu bukit ya kemudian lusa dapat satu genggam ya, lihat suami kita penghasilannya tayeb ibu-ibu pokoknya ikut arisan saja nggak peduli apalagi kalau sudah dapat suaminya tidak dikasih tahu. Hmm. Tapi kalau sopas pembayaran. Woi, rajin sekali dia nagih sama suapinya. Pak. Uang arisan dulu, ya. Nah, itu. Kalau tidak saya tidak izinkan lagi nikah. <laughs> ya, so, luar biasa. Jadi, seperti itu terjadi arisan, apa semua? Arisan itu silakan tidak ada masalah arisan. Dengan syarat apa? Dengan syarat ya, dia merasa mampu bisa untuk membayarnya. Maka jangan yang terlalu tinggi, apalagi yang ambil yang paling rendah yang dia mampu untuk melunasinya. Kemudian jangan pakai yang jangka waktunya panjang sekali. Walaupun arisan itu masuk utang dan kita nggak disarankan untuk banyak berutang, tapi boleh kita berutang dan juga masuk dalam apa? Ta'awun, bantu-membantu dalam kebaikan. Ya, yang penting di dalamnya tidak ada bentuk riba, di dalamnya juga tidak ada apa namanya? bentuk memaksakan diri untuk untuk apa namanya? Melak melakukan arisan dengan nilai yang sangat tinggi. Ala kullihal, hati-hati. Hati-hati dan saya lihat seperti itu, banyak di antara kita yang mampu membeli barang ya dengan cara cash tapi dia e, membeli barangnya dengan cara apa? dengan cara cicil, cicil itu utang atau bukan? cicil utang atau bukan? utang cicil itu utang, oh, saya tidak berutang ji? menyicil ji, eh sama ji kasihan menyicil sama dengan utang, kenapa sama dengan utang? Ya, karena dia ada tanggungan, barang sudah diambil dia harus membayar, itu namanya cicil, ya kan? Walaupun dia bayar sedikit-sedikit, tapi tetap namanya utang itu. Yang bilang saya tidak pernah berutang, nyicil aja. ih sama sih, ya. Jadi kalau cicil itu utang. Jadi ketika orang menyicil, berarti dia berutang, sama. Jadi utang tidak harus dia pinjam uang itu, diambil barang, nanti barangnya dicicil, itu masuk utang. Itu masuk utang. Ya, nah sekarang bagaimana nasib orang yang berniat sengaja dia berniat tidak mau melunasi utang. Nabi memberikan peringatan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari Sahabat uh, Al Suhayb Al Khayr atau Al Suhayb Al Khayr disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuma rojulin. Laki-laki mana saja atau siapa saja ya yadaynu daynan dia meminjam uang dia berhutang wa huwa mujmi'un an iyyahu kemudian dia berniat untuk tidak melunasi utangnya tadi dia sudah ada niat saya mau utang tapi saya tidak mau lunasi kayak ngeprank begitu ya ha dia utang tapi tidak mau melunasi. Dia sengaja memang dia utang tapi dia niat. Saya tidak akan melunasi. Sengaja seperti itu. Maka apa yang akan dia dapatkan? La qiyallaha sariqan. Dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia dianggap sebagai pencuri. Ya, Statusnya dia sebagai apa? Pencuri. Apa bedanya? Orang yang utang kemudian dia niat tidak mau bayar dengan pencuri. Sama itu sah? sama makanya jangan tertarik dengan tawaran-tawaran ya pinjaman lunak awalnya lunak, belakangnya keras biasakan ada masuk di hp kita ada hpnya nggak kemasukan begitu atau semua pernah kemasukan tawaran-tawaran pinjaman lunak banyak ya? ya, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 4 juta Masya Allah, pinjaman lunak ya? nah, maka ini hal yang harus hati-hati kita, harus Hati-hati. Berkata Imam Al-Manawi, Al kata beliau, bahwa orang yang seperti ini tadi, yang berhutang, kemudian niat untuk tidak bayar hutangnya, orang seperti ini, akan dikumpulkan bersama dengan para pencuri. Karena sama dia mencuri. Dikumpulkan dengan para pencuri. Dan akan dibalas mereka dengan balasan yang sama dengan balasannya kepada pencuri. Ya, kepada pencuri. Baik, maka hati-hati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man akhadha siapa yang mengambil hartanya orang, yuridu itlafaha." Tapi dia ingin menghancurkannya, menghancurkan harta tadi diambil untuk dihancurkan. Ya, atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang itu. Alakulihal hati-hati dari yang seperti itu ada orang memang tidak mau bayar, nah sekarang pertanyaan Ustadz bagaimana dengan orang yang bukan tidak mau bayar tapi dia malas-malasan bayar utang dia malas-malasan bayar, bayar utang seperti sebagian orang ya, dia sebenarnya bisa bayar utang tapi dia nggak bayar utang hati-hati ini bukan perkara ringan, bagi teman-teman yang masih punya utang segera dipikirkan Bikin strategi gimana utangnya bisa lunas. Setelah lunas, jangan lagi ada utang. Dan ingat bahwa utang yang kita maksud, masuk di dalamnya adalah barang-barang cicilan. Barang-barang apa? Cicilan. Di mana barang-barang cicilan tersebut, selain dia bentuknya adalah utang, dia juga bentuknya riba di dalamnya. Jika di dalamnya ada apa? Ada apa? Ada sistem denda. Ada sistem apa? Denda. Kulukordin jarro manfaatan fahwuriba. Semua bentuk pinjam meminjam yang di dalamnya ada manfaat, ya maka itu dianggap dihitung sebagai riba, dihitung sebagai riba. Maka hati-hati kita kredit barang, ambil barang kemudian dicicil, lalu kemudian ada apa? Ada dendanya. Kalau sekedar dicicil, enggak ada masalah. Cuma yang masalah adalah dendanya. Masalah dicicilan adalah masalah apa tadi kita bermudah-mudah untuk apa berhutang ya kecuali memang dibutuhkan sekali misalnya ada seorang guru mengajar tempatnya jauh dia harus jalan kaki atau dia harus naik kendaraan kalau dia naik kendaraan ongkos yang dikeluarkan sangat banyak gajinya tidak seberapa tapi gaji tadi harus dia bayarkan ongkos untuk naik kendaraan sehingga kasihan istrinya kasihan anak-anaknya ya kan maka dia, ah eh, kalau gitu saya ambil motor saja. Dan dia ada gaji tetapnya. Maka nggak apa-apa diambil. Tapi diambil di tempat yang tidak ada apa riba di dalam, tidak riba silam. Dan sekarang, masya Allah banyak lembaga-lembaga uh, yang meminjamkan uang atau mem mem mencarikan barang untuk dicicil ada yang sifatnya itu syar'i. No denda, ngapa? No riba, yang terakhir, no sita, yang ketiga, no apa, no komen. <laughs> ya, yeah, no sita, no denda, no riba. Jadi nggak ada riba, nggak ada sita, kemudian <coughs> tidak ada apa, uh, tidak ada denda. Ya, yeah. cuma ada sebagian lembaga seperti itu memanfaatkan kesempatan mana kadang orang takut untuk berhutang ya kan takut berhutang kemudian dia ingin berhutang atau menyicil barang di tempat yang syari' tapi ke kemudian dia manfaatkan dengan barang yang dia jual itu melebihi dari orang-orang yang bentuknya cicilan dengan konvensional yang ada ribanya kalau yang ada ribanya harganya murah tapi ketika yang syari' malah harganya mahal maka ini yang harusnya kita pikirkan orang-orang yang bergerak di bidang uh, pinjam-meminjam atau bergerak di bidang cicil-menyicil barang yang syar'i maka jangan cuma dia berpikir keuntungan dari dunia, tapi harus dia berpikir bagaimana dia bisa membantu saudaranya ya, dengan dia bisa membantu saudaranya, Allah akan bantu dia Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong menolong saudaranya. Menolong saudaranya. Ada dikisahkan oleh Nabi alaihi ini tentang orang yang enggan membayar utang. Dikisahkan Salama Ibn Al-Aqwa ya. Radhiyallahu dia berkata, "Dulu kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah jenazah. Se, apa seorang jenazah datang." bukan dia jalan ya tapi dia dibawa ada yang bawa situ. Kalau dia jalan berarti belum jenazah. Jenazahnya didatangkan. Lalu beliau bertanya, Nabi bertanya sama orang-orang di situ. Ini orang ada utangnya tidak? Dia punya utang tidak? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dia enggak punya utang." Ya. Dia tidak punya tidak eh, dia tidak punya utang. Kemudian beliau mengatakan dia mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Para sahabat mengatakan tidak, wahai rasulullah. Lalu beliau sawwalasallam menyolati jenazah tersebut disolati. Berarti nggak ada masalah sudah, nggak punya utang, nggak meninggalkan sesuatu sudah disolati. Kemudian berikutnya lagi ada lagi yang datang, jenazah, ya dibawa oleh seorang jenazah tersebut mau disolati. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sholatkan dia. Lalu Nabi bertanya lagi kepada para sahabat, Apakah dia punya utang? Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, ini orang punya utang. Lalu uh, beliau mengatakan, Apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya kalau ada utang, ada sesuatu, sesuatu tadi yang ditinggalkan, dibayarkan utang. Lantas mereka mengatakan, uh, apa namanya? Ada kata kata sahabat ada sebanyak tiga dinar yang dia punya. Ada tiga dinar yang dia punya. Lalu Nabi Wasallam Mensolatkan jenazah tersebut. Jadi sudah ada dua model jenazah ya. Nah kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Sudah berapa ini? Tiga, tiga jenazah didatangkan. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah ya solatkan orang ini. Maka beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Para sahabat mengatakan tidak ada. Lalu dia bertanya, apakah dia punya utang? Nabi berkata, apakah dia punya utang? Para sahabat mengatakan ada 3 dinar utangnya. Dia tidak punya apa-apa. Makanya jangan sok sok utang ini yang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia utang. Hati-hati. Dia meninggal. Kata Nabi salah selam. Waktu itu dia punya utang tak? Kata sahabat ada 3 dinar. Maka beliau mengatakan solatkanlah sahabatmu itu. Nabi tidak mau solatkan. Ya, lalu Abu Qotadah berkata, "Wahai Rasulullah, solatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung utangnya." Kemudian beliau pun mensolatkan orang tersebut. Jadi, ya, ada tiga jenazah. Jenazah pertama tadi gimana modelnya? Jenazah pertama gak ada utang, gak ada uang yang dia tinggalkan, gak ada harta dia tinggalkan. Ini aman, sudah tenang. Diri. Ya, yang kedua, yang kedua ada utang. Ada utang terus? Ya, tapi dia punya uang untuk melunasinya. Ini juga aman. Kemudian yang ketiga, ada utang, tidak ada apa-apa. Tidak aman. Nanti dia aman, sampai ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, aku yang melunasi utangnya. Subhanallah, luar biasa pahalanya. Baru Nabi menyolatkan dia. Nabi nggak mau solatkan, Tapi Nabi mengatakan tadi, bukan berarti orang itu kafir ya. Sehingga tidak disolatkan, tidak. Nabi mengatakan Solatkan sahabatmu itu Jadi, para sahabat disuruh Solati temanmu itu, saya tidak mau Kenapa? Untuk memberikan peringatan kepada orang Yang berhutang Kemudian dia meninggal, dia belum melunasi hutangnya Sementara sampai di rumah Lihat-lihat catatan hutang tadi Semua, lihat-lihat ki, -lihat, Kita lihat-lihat berapa nota yang ada di rumah Yang belum lunas nah, Kita hitung-hitung nih, berapa, berapa Tahun lagi umurku, nah Ya, ah, dilihat-lihat ni, oh ini nanti satu tahun mudah-mudahan selesai. Ini dua tahun. Setelah itu tutup pintu untuk utang. Tutup pintu untuk utang. Kalau perlu ditulis depan pintu, tidak menerima orang yang menawarkan utang. Masya Allah ya. Ternyata orangnya lewat belak pintu belakang. <laughs> Alangkah hal, hati-hati Juan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ya, kenapa? karena dosa utang itu dosa utang tidak akan bisa terampuni walaupun orangnya mati syahid orang mati syahid dia punya utang dosa utangnya tidak terampuni sampai utangnya dilunasi atau dengan cara tadi yang kita sebutkan gimana caranya tadi? gimana caranya tadi? diambil kebaikannya nanti di akhirat untuk apa? menulis utang karena di, di akhirat tidak ada harta lagi Yawma la yangfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta dan anak-anak sudah tidak ada lagi manfaatnya. Yang punya harta, habiskan memang sekarang. Wah, habiskan memang. Ya, maksudnya kalau ada harta tak bisa kita sedekah-sedekah mikir. Di akhirat harta tak sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ada manfaat harta di dunia. Disedekahkan. Diberikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Diperuntukkan untuk kebaikan. Diberikan kepada anak-anak yatim. Dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi. Hutang itu tidak akan terampuni dosanya. Sampai orang tersebut walaupun dia mati syahid. Walaupun dia mati syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh <coughs> Imam Muslim. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi s.a.w. bersabda. Yufarul shahid Kullu illa illad dain orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali kecuali utang kecuali utang Dan tentunya kesyirikan lain lagi masalahnya ya. kalau kesyirikan jelas, tidak diampuni dosa kesyirikan tapi ini bicara selain dari kesyirikan, dosa-dosa yang bisa diampuni jadi kata Nabi yukfarul syahid kullu dhambin akan diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali eh, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosa-dosanya kullu dzambin seluruh dosa-dosanya kullu masuk ke isim nakirah nakirah itu bentuknya umum seperti kullu bid'atin semua bid'ah tidak ada pengecualian kalau ini kullu dzambin semua dosa ya kecuali yang ada pengecualiannya ya illa apa Iladain kecuali utang kecuali utang maka pikir baik-baik kalau mau utang pikir baik-baik ya kalau ada orang menawarkan utang sebentar saya pikir dulu baik-baik jadi utang tidak jadi sudah saya pikir baik-baik ya jangan kalau kita mampu kenapa harus berutang sabar itu lebih baik bersabar konaah Kata Allah swt kata Nabi saw di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qada'aflah man aslama, waruzi'kukafafa, waqonnahu bimaatan. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, beruntung dia. Orang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan diberikan sifat konaah dalam hati. Cukuplah dengan apa yang ada. Jangan melihat orang yang lebih dari kita. Kata Nabi Ung um, Duru Ilamanhu asfalamingkum, walatang Duru Ilamanhu faukakum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Fa innu ajaru Allah alaikum. Karena itu lebih mudah kalian untuk bisa mensyukuri, menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat ya ke bawah. Kalau lihat ke atas kita tidak pernah puas. Akhirnya ujung-ujungnya apa tadi? hutang. Ujungnya hutang. Jadi kalau kita ditanya apakah utang bisa hilang dosanya diampuni? Jawabannya tidak. Sampai utang itu dilunasi walaupun orang mati syahid. Padahal kalau orang mati syahid dosanya di? diampuni. Kecuali apa tadi kata Nabi? Illaddain, kecuali utang. Maka kalau mau utang pikir, mampu tidak saya kira-kira bayarin. Yang kedua pikir lagi, kira-kira utang saya berhutang ini mendesak atau tidak? Mendesak atau tidak? Membahayakan keluarga saya atau tidak? Membahayakan diri saya atau tidak? Membahayakan anak-anak saya atau tidak? Kalau tidak, nggak usah. Tidak usah utang. Ya? hati-hati bahayanya ini. T, karena orang yang berhutang Ya, e, tidak akan diampuni dosanya sampai dia melunasinya. Sampai dia melunasinya. Menulis, menulis, kalau dia sadar istighfar dan lesbenya nggak mempan. Karena utang itu hak kepada siapa? Hak kepada siapa? Kewaj atau kewajiban kita kepada siapa utang? Kepada manusia. Kepada manusia. Kecuali kalau orang yang diutangi tadi, eh, nggak apa-apa. Saya anggap lunas. Ah, itu bagus. Tapi kan dah semua orang mau begitu. Kalau dia bilang, sih ya, enggak apa-apa, saya enggak pelunas, Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi kalau dia mengatakan, saya tetap akan nuntut, terus dibawa sampai di akhirat, nah ini, di situ bahayanya. Di situ bahaya. Jadi kalau kita hutang, lalu orang itu mengatakan, saya enggak pelunas hutang kamu, boleh enggak ini? Boleh, bagus. Seperti itu. Tapi sekali lagi, tidak semua orang seperti itu. Sampai Nabi Allah S.A.W di dalam solat beliau itu selalu berlindung atau uh, ada doa doa beliau beliau berlindung dari apa dari utang beliau berlindung dari utang. Taib. Aisyah istri Nabi Alaihissalam ini Aisyah itu luar biasa sekali ya Rasulullah Anha beliau tuh pernah satu bulan itu dapurnya nggak nyala Gak menyala berarti betul-betul beliau dalam kondisi yang ya miskin tapi beliau sabar Aisyah itu sabar yang buat Aisyah kadang tidak sabar adalah cemburu itu saja sampai pernah ada sebagian istri nabi yang antar makanan kepada nabi dengan lewat seseorang ada utusan Aisyah lihat sengaja dijatuhkan itu makanan pecah piring cemburu ya kan pecah piring Kemudian diambil makanan tadi oleh Nabi Wasallam dan Nabi berbisik kepada utusan tadi, ya ibumu sedang cemburu gitu. Tidak dimarahi Aisyah, ibumu sedang cemburu. Nah itu Aisyah di situ marah, tidak sabar dia kalau masalah begitu cemburu Aisyah. Tapi kalau masalah dia hartanya sedikit satu bulan tidak nyala dapurnya pak biasa. Aisyah itu sabar, subhanallah. Ya dan Nabi saw Meninggal beliau gak ada utang sama sekali. Uangnya beliau pun ya ndak ada, ndak ada yang beliau wariskan dari harta, tidak ada. Karena beliau cuma mewariskan apa? Il, ilmu. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhamah. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama waratsul ilma. Mereka cuma mewariskan ilmu. Itu. Nah, Aisyah menceritakan tentang suaminya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Rasulullah. Ya kana yada'u fi fi shalah wa adalah Rasulullah beliau berdoa di dalam solat beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami ma wal maghrami ya jadi Nabi SAW mengatakan ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa dan maghram itu artinya banyak utang kita enggak pernah berlindung Malah minta, Ya Allah semoga banyak yang memberikan aku utang. Ah. Terbalik malah kita. Nabi berdoa supaya berlindung dari banyaknya utang. Kita sengaja kadang membuka pintu untuk utang. Cari-cari orang. Orang yang bisa mengutangi. Siapa dia yang bisa utangi saya? Kita malah cari-cari orang untuk bisa mengutangi kita. Saya katakan ya, utang itu boleh. Selama memang kita butuh. Tapi kalau kita tidak butuh untuk apa berutang? Hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam konaan, hidup dalam apa adanya itu lebih nikmat. setelah kita meninggal sudah aman, nggak ada urusan lagi. ya, jadi jadi orang miskin itu enak. enak nggak jadi orang miskin? saya tanya nih, enak gak jadi orang miskin? ya, siapa yang paling miskin di sini ya? enak nggak jadi orang miskin? orang miskin itu enak sebenarnya. pokoknya gini ya, apapun kondisi kita nikmati hidup. Kita jadi orang miskin, nikmati saja. Insya Allah jadi enak, nikmat. Para sahabat, para nabi, miskin. ya Walaupun ada sebagian kaya, tapi sebagian mereka miskin. Nabi tidurnya di atas tikar. Kasurnya nabi tidak seperti kasur kita. Kasurnya nabi pakai itu sabut-sabut yang dikasih masuk di dalam kasur dan keras. Pakai tikar. Tapi nabi menikmati itu. Jadi bagaimana cara kita menikmati hidup, itulah sebenarnya kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah bagaimana menikmati hidup. Orang yang kaya yang tidak pintar menikmati hidup dia akan sengsara. Orang miskin juga kalau dia tidak bisa menikmati hidup dia akan sengsara. Kapan mereka bahagia? Kalau mereka bisa menikmati hidup. Itu aja kita lakukan. Ya, yang penting kita tidak mati. Kita masih hidup bisa makan, bisa minum sudah aman alhamdulillah. Dan yang membahagiakan adalah ketika kita meninggal tidak ada urusan kita dengan harta, dengan uang, tidak ada urusan kita dengan utang selesai, dan kita lebih enak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, ketika Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udhubika minal ma'thami wal uh, maghrami, ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan banyak utang. kata Aisyah, faqala lahu qail ada orang bertanya kepada beliau ma'akfara ma'as-sa'idu ya Rasulullah wahai Rasulullah kenapa engkau banyak berlindung dari itu wahai Rasulullah min minal maghrib dari dari utang kenapa engkau banyak berlindung dari utang faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar rajula idza gharima kata nabi alaihi wasallam ya sesungguhnya seseorang jika dia berhutang haddasa fakadaba wa waada fa -akhlafa. Kalau ada orang berhutang kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam, Maka dia akan haddatha. Dia akan berbicara. Kalau orang mau hutang kan berbicara dia. Dia akan apa? Berbicara. Dan dia akan dusta ngomongnya. Lalu dia berjanji untuk melunasi. Lalu dia mengingkari. Coba kalau ada orang mau utang, Manis gak bicaranya? Manis. Eh kita baiknya. Kita di sehat-sehat ki. Banyak wanta. Eh, saya ini kasihan. Mau sekali banyak uang seperti kita, tapi tidak bisa kak. Ada uang tak bisa saya pinjam, nah mulai masuk. Pokoknya kalau ada warna aneh-aneh begitu, mulai itu. Itu trik. Enggak mungkin dia langsung masuk sama kita, ada uang tak semua pinjam, tidak. Pelan-pelan dulu. ya. Kalau perlu dipijit-pijit dulu kita belakang, pijit-pijit dulu. ya. Ujung-ujungnya nanti pinjam, pinjam uang, berbicara. Setelah itu dia dusta. Eh kenapa? Banyak kebutuhan takkah? Kita tanya. Ya, sebenarnya cukup, ji. Cuma itu, aduh, anakku, kasihan. Nah, ini nih, padahal tidak begitu kondisinya. Dia dusta, mulai dia dusta. Dengan harapan supaya dia dikasih utang. Pernah lihat drama begitu? Drama pernah lihat begitu? Sering terjadi kita lihat orang begitu. Kalau mau utang. Ya kan? <tuh> drama, itu drama itu. Drama itu biasa. Apalagi kalau sudah terbiasa, utang. Wah, lincah sekali tuh. Dia susah, susun. Dia lebih hebat daripada sutradara. Dia sutradaranya. Dia juga aktornya, ya kan dia juga yang dibayar. Ala kulihal, seperti itu, kata Nabi, dia akan dusta. Setelah itu, wah, ada. Setelah itu, dia akan janji. Ya, eh, Alhamdulillah, kita kasih pinjam ke uang. Nanti insya Allah saya bayar ke dua bulan lagi, gampang gitu. Ada itu, orang janji sama saya mau kasih uang saya 50 juta. Ini belum cair sampai sekarang. Janjinya dua bulan lagi. Saya kan cuma pinjam dua juta ji, nanti dua bulan saya kasih. Kalau perlu, saya traktir ki lagi. Nah, Mulaim itu janji dia janji. Setelah itu faa'aklafa. Pas dua bulan kita tagih mana mi uh, apa janji tak? Kata kata mau bayar katanya dua bulan. Aiy afwan ini. Ah mula ni kalau sudah afwan itu tanda-tanda dia. Ya dia nggak bayar. Dia mengingkari. Dan ini terjadi yang disebutkan Nabi tadi. Jadi kenapa Nabi berlindung dari utang? Kenapa Nabi berlindung dari utang? Dan sering Mengucapkan doa berlindung dari utang dalam sholatnya. Apa alasannya? Nabi sebutkan tadi alasannya. Karena kata Nabi, kalau seseorang itu utang, maka dia akan berbicara. Berbicara ya, berbicara manis dia. Setelah itu apa? Setelah berbicara? Dia dusta. Setelah dia dusta, dia berjanji. Setelah dia berjanji, dia mengingkari. Begitu prosesnya. Pokoknya kalau ada orang utang, ya, Kecuali kalau orang yang jujur, seorang mukmin kita paham dia betul-betul konsisten biar utangnya juga selalu tepat waktu, ya. Yang seperti itu nggak ada masalah kita. Tapi kalau orang yang sebenarnya dia mampu tapi dia utang, ya, sebaiknya kita nggak beri utang dia. Itu dalam rangka untuk membantu saudara kita supaya tidak terjerumus ke dalam ke dalam utang, ke dalam utang. Taib. Imam Ibn Qayyim Al Jozia, ya. Beliau juga pernah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang dan banyak banyak utang karena banyak dosa kata Imam Nuqaim itu akan mendatangkan kerugian di akhirat sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian ya di dunia kerugian di di dunia ya apalagi kalau dia nggak bisa bayar maka itu akan terbawa lagi sampai di akhirat baik nah oleh karena itu kalau teman-teman semua ikhwan dan akhwat hari ini <tuh> ada utangnya paling tidak ada niat dalam hati untuk membayar utang paling tidak ada niat dalam hati untuk membayar utang Kalaupun belum bisa dibayar utang paling tidak ada niat dan jangan membuka pintu utang lagi Selesaikan dulu satu. Kalaupun mau utang, terpaksa harus berhutang, selesaikan dulu satu. Kasihan diri kita dunia dan akhirat. Ya. Kita ini kasihan di dunia sudah susah. Masa kita mau sambung lagi kesusahan itu di, di alam barzah? Masa mau disambung lagi di akhirat? Jangan. Jangan korbankan anak cucu kita. Jangan korbankan diri kita di dalam kebinasaan. Di dalam kebinasaan. Taib Ada dikisahkan Ya uh, Tentang Ummul mu'minin Maimunah Kanat tadanu <tod> dainan Dulu Maimunah Dia ingin berhutang Faqala lahaba'adu ahliha Lalu sebagian dari keluarga beliau keluarga Maimunah ini berkata la taf'ali jangan kamu lakukan Tidak, Tidak usah berutang jangan kamu lakukan ya wa karadzalika 'alaiha jadi dia mengatakan jangan kamu lakukan itu dan sebagian dari keluarga Maimunah mengingkari hal tersebut qalat bala maka maimunah mengatakan iya tentu saya tidak akan melakukan inni sami'tun nabiyya inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya saya mendengarkan nabi sallallahu alaihi wasallam ya khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam yaqul beliau bersabda mamin muslimin tidak ada seorang muslim ya yaddanu daynan dia meminjam uang atau dia berhutang. Ya Ya'lamullahu minhu. Dan Allah SWT mengetahuinya. Annahu yuridu ada'ahu. Allah mengetahui bahwa dia ingin untuk menunaikan hutangnya. Illa ada'ahu allahu anhu. Fid dunia. Kecuali Allah SWT akan membantu dia untuk menunaikan melunasi hutangnya. Jadi kalau kita ada utang, Kemudian kita... Ada semangat, ada keinginan untuk membayar utang, insya Allah Allah akan bantu kita. Ya, kalau ada keinginan, Allah akan membantu kita untuk menulang si utang tersebut dengan cara apapun. Kita bertakwa saja kepada Allah, perbaiki ketakwaan, perbaiki ibadah. Wamiyyat takillah, yajalahu makroja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Insya Allah selesai masalah. Yang penting tadi, jangan menambah lagi utang. Cukup yang ada sekarang ini, itu yang kita lunasi terus. Itu yang kita lunasi terus. Kemudian, jangan masuk ke pintu-pintu riba. Ada sebagian bentuk utang piutang, tapi masuknya ke dalam apa riba? Jangan masuk ke situ. Karena itu tadi, bujukan-bujukan awalnya, masya Allah, ini pinjaman lunak dan seterusnya, tapi nanti di belakang kita dicekik. Ya, utang itu akan berlipat-lipat jadinya. Ada anak-anaknya ya muncul, kemudian kita membayar lebih dari apa yang kita utangi. Taip. Jadi sekali lagi orang yang punya utang mau bayar insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk melunasinya untuk melunasinya. Taip. Nah, kemudian hal yang penting juga untuk kita sampaikan di beberapa kaidah-kaidah kaitannya dengan masalah masalah utang ya. Bahwa utang ini termasuk bentuk transaksi sosial. Ya kan? Di amal soleh yang punya pahala ya Oleh karena itu orang yang memberikan utang tidak boleh mengambil keuntungan dari dia memberikan utang kepada orang lain karena keuntungan yang diambil itu masuk dalam apa tadi sedang riba ya Kullu Qardin jarro manfaatan fahuwa riba ya setiap bentuk utang-piutang yang di dalamnya ada manfaat atau jarro manfaatan yang dia bertu, eh, mengambil manfaat darinya maka itu adalah adalah riba, adalah riba. T. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain dari hadisnya Abdullah bin eh, Sallam radhiyallahu an. Dia mengatakan idza kana laka ala rajulin. Iya, yeah. idza laka ala ala rajulin. Apabila kamu uh, mengutangi orang lain ya idza kana ala rajulin haqqun apabila kamu mengutangi seseorang fa'ahda ilaika himlatinin kemudian ya uh, kamu mengutangi dia kemudian orang yang diutangi tadi memberikan fasilitas kepada kamu dengan membawakan jerami atau baik geramil akhimla syairin atau membawakan gandum au himla atau membawakan apa namanya ya gandum atau membawakan makanan ternak fala takhudhu fa innahu maka jangan kamu ambil karena itu riba jadi kalau seorang memberikan utang lalu dia dengan memberikan utang tadi menuntut adanya fasilitas tolong bantu saya ini karena kamu sudah saya utangi tolong bawakan ini karena kamu sudah sudah utangi maka itu masuk dalam apa riba karena itu masuk manfaat jadi riba itu bukan sekedar bertambah uangnya tapi juga adanya apa tadi manfaat adanya man? manfaat itu masuk riba maka ini yang harus dihati-hati bagi orang yang ingin uh, memberikan utang dan juga orang yang memberikan utang lalu kemudian dia menganggap utangnya lunas atau memudahkan dengan Menganggap kamu tidak punya utang lagi, maka itu adalah kebaikan. Kemudian juga orang yang membayar utang, boleh nggak dia bayar lebih? Yang bayar utang. Utangnya 100.000, dia bayar 100.000, misalnya atau 150.000, boleh nggak? Boleh nggak? Saya ulangi lagi ya, Om ya. tahu ini. Orang yang berhutang 100.000, tapi dia... Kasih orang tersebut 150 ribu. Eh, pembayaran utang saya sekali di sini hadiah untuk kamu misalnya. Ada lebihnya di situ. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Iya. Karena itu bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan awal, nanti kamu kasih hadiah ya. Nah, boleh. Tapi kalau itu datang dari orang yang ingin yang, yang diutangi, lalu dia memberikan itu hadiah dan seterusnya, maka enggak ada masalah insya Allah. Ya, itu namanya mudah membayar utang. Taip. ini bagus kalau begitu ya utangnya 100 ribu dia bayar 1 juta Asyarakat. luar biasa Taip, ada mungkin pertanyaan lewat kertas pertanyaan lewat kertas saja karena waktunya sudah mau jam 12 ya atau pertanyaan langsung gak apa-apa silahkan ada oh iya silahkan ini Iya. Iya. Ini pertanyaannya bagus. data tahu yang disindir saya atau panitia. <laughs> <laughs> Jadi kalau jadwalnya jam 10. kemudian mulainya jam 11. Apakah ada hukum-hukumnya? Itu paling hukumnya masuk ke dalam mengingkari janji, menyelisi janji. Dan kalau kita di Indonesia itu sering terjadi. Terutama kalau ada undangan rapat. Undangannya jam berapa? Sembilan. Kemudian rapatnya jam berapa? Nah itu. Lebih dari itu. Eh, ini lebih melihat kepada kondisi. Dan seorang saling memaklumi kondisi. Ada kondisi-kondisi yang kemudian acaranya juga belum bisa dimulai gitu kan. Karena ada kondisi tertentu. Dan ini maul insya Allah tidak. Ya. Tapi hukum masalahnya, kita kalau ada janji, kita onteng. Karena salah satu sifat orang munafik apa? Salah satu sifat orang munafik apa? Ya, kalau dia berjanji, maka dia ingkari. Tapi ada kondisi yang seorang memaklumi atau diberikan udhur, ketika janjinya dia tidak tepati, karena adanya udhur tertentu. Karena adanya udhur tertentu. Tidak ada masalah insya Allah seperti itu. Tapi... Jangan dibiasakan. Maksudnya kalau misalnya janji jam 10 atau jam berapa udah kita mulai jam 10. Ya, gitu saja. Baik. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa tepat jam 10, maka orang yang hadir jam 10 atau sebelumnya, dia memaklum mungkin ada kondisi tertentu sehingga acaranya tidak bisa dimulai tepat pada waktunya. Paling hukumnya masuk ke situ wallahu alam bisoal. Tapi Kemudian bismillah, bagaimana caranya bayar utang kepada orang yang sudah mati? Gimana caranya? Apakah dimasukkan ke kuburannya? Tidak ya. Jadi caranya adalah diberikan kepada ahli warisnya. Diberikan kepada ahli warisnya. Baik, bawa saya ada utang ini berikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga tidak ada sudah hilang, tidak tahu orang kemana ya kita lakukan maksimalnya adalah kita sedekahkan harta tadi dengan niat pahalanya untuk siapa? yang punya, apakah dia sudah meninggal atau belum untuk yang punya, karena uang itu memang milik dia, maka ketika kita sedekahkan niatnya untuk pahalanya dia insya Allah kan sampai karena hartanya memang miliknya miliknya dia, Wallahu alam yang jelas, kalau orang sudah meninggal tidak mungkin dibangunkan dulu atau kasih uang di situ, ya paling tinggi adalah, siapa tadi? ahli warisnya kita kasih, keluarganya ini saya ada utang dulu sama bapak kamu ini, ini, ini. gitu, karena kalau harta yang ditinggalkan oleh orang tua ya maka anak-anak itu yang berhak untuk mendapatkannya itu wallahu ala. kemudian apakah mencuri barang yang haram akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya nanti kalau betul bagaimana melunasinya wallahu alam ya ada sebagian ucapan para ulama bahwa kalau seorang mencuri barang yang barangnya memang haram, ya maka dia e, tidak ada apa kewajiban untuk mengembalikan karena barangnya memang haram. Kalau dikembalikan untuk apa lagi untuk yang haram lagi gitu. Wallahu a'lam biswab, Tapi jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Taib. Jika kita memiliki kemampuan untuk mengakikohi pada hari ketujuh, di samping itu kita juga masih ada tanggungan hutang. Apakah pada hal ini kita? Apakah hal ini? Kita akhirkan untuk mengaqiqohi anak sampai hutang kita lunas. Ini juga tergantung kondisi, dilihat kondisinya. Kalau kita yakin bahwa kita mampu mengaqiqohi anak, apa membayar utang kita mampu mungkin satu bulan dua bulan lagi. Maka enggak apa-apa. Diawalkan mengaqiqohi anak. Sebagian pendapat ulama, aqiqohi itu hari keberapa? Hari keberapa? Ketujuh. Dan tidak boleh lebih dari hari ketujuh sebagian lagi membolehkan hari ke-14, hari ke-21 dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu, tapi yang setahu hadith itu lemah yang lebih dari hari ke-7 maka yang lebih selamat, yang lebih hati-hati adalah hari ke-berapa? hari ke-7 maka dari sisi ini, akikah itu waktunya lebih sempit mudoyak namanya, lebih sempit Adapun membayar utang waktunya muassa lebih luas, maka kalau dibandingkan seperti ini, maka yang lebih sempit waktunya lebih didahulukan daripada yang yang lebih luas waktunya atau jedahnya paham berarti apa duluan akikah atau bayar utang akikah dulu <tuh> baik kemudian ada kondisi yang kedua kondisi kedua bahwa membayar utang itu hukumnya apa wajib akikah hukumnya sunnah sunnah sama wajib mana lebih didahulukan wajib dulu berarti apa dulu bayar utang dulu atau akikah dulu kenapa bingung bayar utang hukumnya apa wajib, akikah hukumnya sunnah sunnah dengan wajib, mana lebih dirahulukan wajib dulu baru sunnah berarti apa dulu, bayar utang atau akikah dulu jadi yang benar yang mana ini <tai -tai> jadi ini dilihat kondisi kalau misalnya eh, dia yakin nanti dia bisa bayar utang karena Uangnya ndak ada masalah, maka nggak apa-apa kalau dulu setelah itu dia bayar utang. Tapi kalau kondisinya adalah dia kesulitan dapat uang, itu baru saja dia dapat uang dan dia bisa bayar utang, nanti di belakang tidak tahu mau dapat uang atau tidak itu satu. Yang kedua orang yang mengutangi sudah tiap hari menagih, maka membayar utang lebih di lebih didahulukan, membayar utang lebih didahulukan. disilah keahlian seorang fikih terhadap agamanya melihat mana yang lebih didahulukan. Karena masing-masing punya sisi untuk apa? Untuk didahulukan. Bisa akhikoh didahulukan. Bisa bayar utang didahulukan. Wallahu Wallahu'alam misu'ab. Sampai ada sebagian ulama' yang membolehkan seorang akhikoh dengan utang. Jadi dia berhutang untuk apa? Akhikoh. Boleh nggak? Kata sebagian ulama' boleh. Kalau dia yakin bisa dia bayar utangnya. Contoh misalnya. Ada seorang pegawai yang dapat gaji terus setiap bulan. Ya dapat gaji tiap bulan pas dia mau ikhikoh di waktu itu, dia nggak ada uang, uangnya udah habis untuk rumah sakit, untuk apa semua tapi kan insya Allah nanti dia dapat uang, gaji dan kalau dia dapat gaji, dia bisa bayar utang maka pada saat itu dia berhutang untuk apa? untuk akikoh setelah dia dapat gaji, baru dia bayarkan utangnya sampai sebagian ulama membolehkan seperti itu ya kalau tidak akan hilang kesempatan, karena tadi yang saya sebutkan akikoh itu waktunya mudayak, sempit waktunya Paham itu wallahu aalam bissuat. Boleh enggak ndak akikah? Boleh enggak? Kalau ndak boleh berarti hukumnya wajib. Kalau kita katakan hukumnya sunnah berarti ndak akikah boleh. Itu wallahu aalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz apakah termasuk hutang bila tidak membayar pajak kendaraan? Iya, itu termasuk hutang kepada pemerintah. Maka bayar ya. Bayar pajak. Eh, walaupun pajak masih banyak perselisihan, ya, hal-hal yang eh, tapi kita nggak bahas itu karena ini urusan pemerintah. Ya, ini urusan pemerintah kita. Ya, kemudian kita tunaikan saya kewajiban kita kepada pemerintah kita. Eh, jika kita meminjamkan eh, modal kepada teman untuk bangun usaha, kemudian kita tidak ada campur tangan dalam usaha tersebut. Ya, kita meminjamkan modal Tapi tidak ada campur tangan dalam usaha tersebut Ya Berapa minimal sesuai syariat Untuk pembagian untung usaha tersebut Tergantung kesepakatan Tergantung kesepakatan Bisa misalnya pemodelnya dapat 40% Yang menjalankan usaha dapat 60% Karena dia yang kerja Tapi ingat Kalau rugi sama-sama rugi Kalau selalu mau untungnya Ini bukan meminjam modal namanya Ini riba, jadi penyembuhan uang Ya, nggak ada seperti itu. Jadi, untung sama untung, rugi sama rugi. Nah, paling tidak kalau rugi, orang yang jalankan usaha, dia sudah rugi tenaga. Kita rugi apa? Rugi uang. Makanya tetaplah e, berkomunikasi yang baik supaya tidak rugi. Gitu ya, namanya meminjamkan. Apa? Memberi modal ya, memberi modal. Lebih tepatnya memberi modal. Kalau meminjamkan, nanti masuknya kemana? Ke utang. Jadi kalau dia meminjamkan berarti uang yang harus kembali sama persis tapi dia tidak dapat keuntungan nggak boleh ambil keuntungan mana keuntungan saya padahal perjanjiannya perjanjian apa pinjam kalau dia pinjam perjanjiannya maka kembalinya sama persis dengan apa yang dia pinjamkan. kemudian yang kedua dia tidak bisa mengambil untung dari usaha tadi paham sudah nah tapi kalau dia memberi modal memberi modal dengan harapan dia bisa dapat untung dari usaha tadi, maka boleh tapi ketika dia rugi, yang usahanya tadi rugi maka orang yang meminjamkan uang juga siap untuk rugi, nah seperti itu nah, masalah pembagiannya terserah apakah 70, eh, 75-25, 40-60, 30-70 dan lain sebagainya ya ini tergantung kesepakatan dan biasanya orang yang menjalankan modal itu lebih banyak dia dapatkan daripada yang memodali karena yang memodali uangnya akan kembali nanti uangnya kan akan kembali okay. kemudian Bismillah apakah kita berhutang tapi ada ribanya. sedangkan pokok utangnya sudah terbayar kemudian meninggal apakah hutang ribanya itu akan terbawa dikubur wallahu a'lam e, amannya kita lunasi aja ya kita lunas sebenarnya utang kita sudah selesai Secara hukum hutang kita sudah selesai. Tapi kita ada janji. Makanya kita lunasi saja. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hutang. Ini hutang semua ini. Bagaimana hutang yang di bank. Bila meninggal dianggap, dianggap lunas oleh pihak bank. Atau diputihkan eh, hutangnya. Atau bank apakah ini sudah dianggap lunas. Ya kalau yang mengutangi menganggap lunas, maka sudah dianggap lunas. Kalau yang mengutangi menganggap lunas, maka itu sudah lunas. Intinya kan yang mengutangi siapa? Siapa yang mengutangi, kemudian eh, dia bilang, eh, saya sudah anggap lunas, sudah lunas itu. Ada seperti itu memang? Sesuai dengan apa? Siapa orang bang di sini? Sesuai dengan perjanjiannya. gitu. Tapi kalau dianggap lunas, tidak ada masalah. Berarti lunas. Hah? siapa yang bayarkan yang bayarkan wah berarti tidak lunas itu insya ya begitulah peraturan-peraturan yang kadang uh, ya membingungkan kita sendiri ya insya saya nggak lunas sih tapi ternyata ada asuransi pihak ketiga yang membayarkan gitu Baik. Uh, bismillah uh, apakah apa ini BPJS kesehatan termasuk utang Apakah BPJS kesehatan hutang? Dia bukan hutang. BPJS itu adalah bentuk ta'awun. Ta'awun itu ya membantu. Jadi kita memang memberikan uang ke BPJS kalau kita misalnya nggak sakit ya memang untuk bantu orang. Itu aja diniatkan begitu saja. Niat untuk bantu orang. Niat untuk apa? Bantu orang. Dan ketika kita yang sakit misalnya, maka orang-orang yang bantu kita. Gitu. Niatkan ta'awun saja. Supaya aman semuanya ya. Insyaallah. Wallahu alam. Di dan itu bukan utang itu bukan utang jadi itu bentuknya taawun tapi masalahnya juga itu saya, saya bilang tadi peraturan kadang sulit juga ya masalahnya juga kita dapat denda padahal sebenarnya bukan utang itu bukan utang tapi dia bentuknya apa tadi taawun maka semoga nanti bisa lebih diperbaiki lagi kondisinya ya mungkin orang e, membayar se -se kemampuan dia dan kalau dia pisangnya nggak membayar dan seterusnya maka e, itu tidak ada masalah semoga allah Subhanahu wa taala mengudahkannya Kemudian bagaimana hukumnya membayar utang yang jatuh tempo dengan sistem meminjam uang kepada orang lain untuk bayar utang. Bagaimana hukumnya membayar membayar utang yang jatuh tempo dengan sistem meminjam uang kepada orang lain untuk bayar utang. Ya kalau orangnya mau kasih pinjam gak ada masalah. Kita ada utang, orangnya nagih terus. Kemudian kita utang lagi. Utang lagi kan untuk bayar utang tersebut. Gak ada masalah dan itu masuk dalam kebutuhan. Ya, tapi setelah itu yang kita utangi tadi menagih juga ya kita utang lagi tidak nah, akan selesai nanti jadi caranya udah selesaikan cepatlah ya jangan diperlama utang kalau kita mampu selesaikan, selesaikan cepat barakallahu fikum tapi kalau dikatakan boleh tidak seperti itu? boleh karena ini masuk dalam mim babi at-ta'awun dalam bantu membantu tolong menolong jadi oh, saudara kita menolong kita untuk kita bayar utangan gitu nggak nah, ada masalah dia membantu kita dan kita minta bantuan kepada dia tapi setelah itu kita pindah orang utang, Pindah orang. Nah nanti kalau orangnya menagi, kita utang lagi. Nanti kita pindah orang lagi. Jadi makanya selesaikan cepat utangnya. Semoga Allah mudahkan. Warakallahu fikum. Bismillah afwan Ustaz bertanya di luar tema. Apa hukumnya seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya? Ini curhat dari istri ya. Si istri sudah mengenal sunnah. Sedangkan suami berpemahaman tasawuf. Tidak pernah melaksanakan solat lima waktu. Wah ini bukan tasawuf lagi nih. Ini sudah kan tingkatannya sudah di atas. Di atasnya makrifat ya, maksiat sudah. Ini ya, tinggalkan solat lima waktu itu maksiat. Ya katanya tingkatan balai tinggi tasawuf apa? <tuh> ah? Apa tingkatan balai tinggi tasawuf? Makrifat kan? Nah, makrifat. Jadi kalau dia makrifat lalu dia tinggalkan solat berarti tambah lagi satu tingkatan. Maksiat. Iya ini maksiat. Jadi dia tinggalkan eh, tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. <coughs> dan si istri terkadang disuruh melakukan sesuatu yang di luar akal. Apakah istri masih harus taat? Nabi wasallam bersabda, la تواة لماخلوق فيماسيات الله. Tidak boleh mentaati makhluk kalau tujuannya bermaksiat kepada Allah. Dan kalau suami kita sudah nggak sholat lagi. Dan kita sudah memberikan masukan. Sudah memberikan nasihat. Sudah ini dan itu kita berusaha dan tetap dia tidak sholat. Cerai lebih bagus. Apalagi kalau misalnya suami sudah tidak sholat, dia gagal harapan. <tuk> iya kan? Tidak ada harapan suami sudah tidak sholat. Apa mau diharapkan? Ke Kebaikan seseorang itu ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan rumah tangga ketika seorang taat kepada Allah. Jadi kalau sudah dia tidak sholat, sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama dihisap oleh Allah pada hari kiamat apa? sholat, kalau dia sudah gak sholat orang bugis bilang apa? dia gak rapah, sudah tinggalkan saja maka keluarga seperti itu gak usah dipertahankan, tapi tentunya dengan tahapan-tahapan apa tahapannya? nasihat-nasihat berikan pelayanan yang baik semoga dia bisa berubah, intinya bagaimana suami kita ikut taklim, ikut kajian, supaya dia paham, Gimana caranya? layani dengan baik semua dengan proses saya kira selesai ini ya, ada terus ya masya Allah Bismillah, anaknya ingin naik haji. Ini terdupain, Mas Allah. Ini aslinya terdupain. Tiba-tiba bilang anaknya ingin naik haji. Apakah bisa orang tuanya yang sudah meninggal juga dihajikan? Ya boleh seorang anak menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Ya boleh seorang anak menghajikan seorang orang tuanya yang sudah meninggal, niat untuk di apa namanya dihajikan, niat untuk orang tuanya. Baik kemudian apakah termasuk hutang jika ada barang yang saya kerjakan belum selesai padahal saya sudah mengambil panjar sebagian padahal barangnya tersebut belum selesai ya hutang sampai barang tersebut selesai itu termasuk hutang ya karena ini transaksi barang kan jadi dia utangnya apa? Utang jasa dia utang apa? jasa karena dia sudah dikasih uang ya dia sudah dikasih uang maka uang tadi harus dibarter dengan barang diganti dengan barang maka ketika barang uangnya sudah dia dapat, barangnya belum di, dikasihkan ke orang, berarti dia punya utang barang tersebut, dan itu hamil, harus selesai. Kalau dia tidak selesaikan barangnya, maka dikembalikan uangnya, karena uang tadi menjadi apa? Menjadi hutang. Dibayar dengan uang atau dibayar dengan barang. Nah ini juga yang perlu diperhatikan. Bolehnya seseorang membayar utang uh, dengan barang yang lain. Ketika orangnya ridho, nggak ada masalah. Atau bolehnya seseorang membayar utang, bukan dengan mata uang dia utang. Dia utang dengan rupiah, dia bayar dengan dolar. Boleh atau tidak? Boleh. Dia utang real, dia bayar dengan rupiah. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat, tidak ada perjanjian di awal. Misalnya, nanti kamu bayar nilai real sekian, gini. nggak boleh. Jadi, tadi dibayar, misalnya dia mau bayar dengan real, maka hitung kursnya, mata uangnya, nanti pas dia mau bayar. Bukan di awal dia tentukan memang. Karena kursi itu selalu naik turun, maka dilihat di paling belakangnya. Begitu, boleh insyaAllah. Allah, wallahualam, misal. Mungkin sudah masuk waktu komat ini. Iya. Hah? Adanya harus dari tadi ya. Ha -ha. Harusnya komat ya? ya. Yang apa, -apa kita adan dulu ya? Insya Allah kita cukup akan sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Dan saya tidak mau berjanji karena itu dihitung sebagai utang. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah. Kita cuma berharap mudah-mudahan kita ketemu lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasohbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <-tuh>